Wow, lihat di sini, teman-teman. Yang ini. Wow, sepertinya kakak menemukan sebuah mobil. Wow, tapi ini jenis mobil apa ya? Hihihi. Ternyata ini jenis mobil box, teman-teman. Warna hijau sama boxnya putih. Ada tulisan Truck Construction Box. Hihihi. Berarti di dalam box ini kemungkinan terdapat banyak sekali alat-alat proyek, teman-teman. Wow, mantul ini bisa jalan, loh. Kita jalankan, coba. Kayak e, gini. Jalan. Wow, mantul.